Uh, sekolah uh, yang di, akan dibuka semula pada 22 Julai ini 15 Julai sekolah menengah uh, beberapa sekolah menengah akan dibuka dan 22 Julai dijangka semua sekolah uh, sekolah menengah, sekolah rendah, semua sekolah akan ber beroperasi uh, jadi sama-sama kita tunggulah dan uh, terbaru saya baru dapat tadi uh, satu lagi berita yang kurang enak untuk kita nak ingat kepada hello welcome to Mr Matt channel Topik hari ini adalah reaksi khas banjir SK uh, Daingin. So uh, let's check the video. Selapas ini. Ini yang paling teruk ada di sana gerakan. Ya. Paling teruklah ini banjir. Ada bos pun Kamu minum tuh ya tadi. Ya Jabat juga, ini bila graf kan kalau suka Okay guys, uh, welcome to Mr Mat channel. Saya Mr Mat dan awal pagi Sabtu ini semasa video dirakam, kita ingin ketengahkan mengenai uh, satu video yang tular uh, di mana uh, memaparkan kemusnahan yang berlaku di SK Daingin Ulu Kijimanis. Namun sebelum itu, uh, Mr Mat ingin meluarkan uh, semalam Mr Mat dapat satu message daripada salah satu NGO ini adalah mesej dia Assalamualaikum dan salam sejahtera kami sekumpulan individu berhasrat mencari sumbangan keperluan sekolah terutamanya alat tulis untuk disumbangkan kepada 50 orang murid dari beberapa sekolah yang telah terjejas banjir di daerah papar sumbangan akan diserahkan kepada keluarga murid yang memerlukan pada 4 Julai iaitu Sabtu uh, hari ini ketika video ini dirakam sesiapa yang ingin menyumbangkan barangan sekolah boleh dilakukan melalui akaun seperti di bawah atau hubungi kami jika memerlukan kami untuk mengambil barangan sekolah yang disumbangkan okey uh, ini dia punya uh, dia punya nombor akaun saya akan Terterakan nombor akaun di sini, ataupun boleh hubungi saya atau hubungi nombor yang tertera untuk maklumat lanjut. Okey, saya kata ini merupakan uh, di sini uh, merupakan nombor telefon yang boleh anda hubungi untuk memberikan bantuan uh, barangan sekolah kepada mereka yang terjejas dengan pancir pada minggu lalu. Okey, um, itu sedikit selingan sebelum saya pergi kepada topik yang selanjutnya. Yaitu uh, satu video yang tular uh, di mana dalam video ini memaparkan kemusnahan uh, kemusnahan yang berlaku di SK Taingit, uh, merupakan salah satu sekolah yang amat teruk terjejas pada banjir 28 uh, 28 Jun pada minggu lalu. Kita sama-sama saksikan video tersebut. Okay. Ini la video dia. Oh, ujian datang tanpa kami duga. Ini adalah footage selepas banjir di SK Raingin. Saya dapat footage ni daripada kakak yang mengajar di SK Diamond salah seorang daripada dia punya rekan sekerja yang buat ini oh teruk, teruk. oh my god kain guys Kayu oh. kecabut dari akar, bang, dari luar itu. Aduh, oh my god, oh my god. Ini yang keluar di TV1 pada lepas. Kamu tengok tu guys. Oh my god. Itu kan pokok pisang dari sebelah betul Boleh boleh sampai di sana. Kamu tengok dah kan ya studio. Alah, maksian. Ianya tidak mematahkan semangat kami Ini sebelum mudak sekolah kanak-kanak. Uh, apa? sebelum belum lagi uh, Kalau ikutkan 22 Juli kak Aukam orang akan tak sekolah kalau begini dia punya no, nih kerusakan habis buku-buku semua Aukam nah aku cium tuh nggak tahu paras nah aku tengok, ya Allah Oh, truk betul banjir di sekitar ini. No? Nah, sampai separuh, bang. Truk truk betul di sana, tuh. Nah, lumpur masuk ke sekolah pun habis. Nah, tuh, kamu tinggal setabir gitu. Terbang kaki tuh banjir sana? Sebenarnya ini sekitar yang ini pernah tuh banjir berapa kali sudah ini paling teruk lah sampai kayu pun masuk situ. Ngau tingo tuh. Oh kesian lah kayu pak. Ngau tingo pak, kayu pak masuk sana. Oh my god. Nah, oh my god, besarnya kayu tuh. Macam ribut Greg kok oh, ribut Greg tahun 1995 sampai ingat ribut Greg di Keningau tuh. Sama gitulah tuh di SK daingin. Mungkin tempat lain pun ada juga lebih teruk macam. Saya tidak tahu yang di sebelah Kota Melut. Ah. ah ini WhatsApp dari mana ini? Eh lala kasihan jasiliawane. Nih, di mana nih ya, mengawan? Rumah mana nih, Gadung? Ini masa minggu lepas nih, atau tapi macam mengawan, mengawan kaki manis, kaki manis betul. Tapi atau sebelah mana? Oke. Okay, um, itu merupakan uh, video yang pertama yang saya dapat daripada saya punya kakak. Uh, kita ingin ketengahkan lagi beberapa video. Ok guys, saya jumpa ni satu video uh, di Facebook. Uh, di mana ianya di-share oleh uh, mantan MP Papar, Datuk Rosna Haji Abdul Rashid Sherlin. So kita sama-sama tengoklah. oh my god sungai papar ke tu ah, ini yang saya jumpa ah, yang di Jeti Kuala ni runtuh oh, sudah tinggal kenangan Mas dulu masa saya mula-mula kerja saya pernah ke Jeti ni untuk buat kaji selidik dengan orang sana jadi kenangan lah oh my god Melimpah, sungai itu pergi sana. Air sungai Papar. Di mana? Kinarut. Uh, ini di mana ya? Cengki Manis. Uh, ini sungai Papar. Sekejap saya video dia. Dia ada lagi video yang anu tuh, tapi saya tidak jumpa Pak Ada saya no. itu lagi truk dia punya keadaan banjir dia. Ini rumah kakak saya Dia buat live 28 hari bulan Eh, 27 ke 28 Hari Sabtu, minggu lepas Ini Di sekitar rumah dia Pertengar dalamnya tu guys Oh my god Masih baik dia tidak apa-apa Kami pergi, apa lepas daripada Kundasang kami pergi rumah dia um, Yalah, selamatkan apa yang patutlah Pada hari Ahad minggu lalu. Ini macam hari petang hari Jumaat ke? Eh bukan. Hari Sabtu ni lah. Kau tengok kereta dia dia parking atas. Ini pandangan dari depan dapur dia ni. Kau tengok saja. Oh my god. Nasib saya tidak di sana. Oh. Nasib kami hari tu kami di Kundasang waktu itu. Jadi lepas dari Kundasang kami terus pergi tempat rumah kakak saya di di Danau di Ulu di Ulu Kimanis. Di ano bni? Gansing, gansing. Ha, sebelum Pulau Kimanis di area dekat Pelatik. Siapa yang tahu tu? Area sana dia tahu tu. Nah, aku tengok tu dorong banyak sudah ni. Kawan-kawan dia mengomen. Ya, yep, banyaklah reaksi. Oh my god! Asma Nora tu siapa yang kakak tu? Oke, okay, ini keadaan di rumah kakak saya Naik air pak. Oke, okay, kita pergi Satu lagi video Oke, okay, saya tidak uh, Jumpa video, tapi saya jumpa ini gambar uh, Hasil daripada Ini, daripada Rakan Komuniti uh, di sebelah uh, Tabun Minansar Jadi, sama-sama kita tengok uh, Ini Di Tabun Minansar Iko ikut apa macam kawasan peringatan boleh kau tengok oh my god dia punya. oh lama saya pernah pergi sini ni runtuh sudah oh my god siapa yang siapa yang pernah tengok video saya dulu yang saya dah buat vlogging di uh, Tabun Minansar kamu cek di anulah, saya punya uh, channel ada di, di di bawah nanti saya akan uh, apa uh, dia punya deskripsi di bawah Kamu boleh tengok dia punya link Video tu nah, ini Oh my god Aduh kasihan Ini runtuh sudah nih. Ini ada laluan ni Oh my god Oh ya Allah Tuhanku. Tapi ada dia punya video ni Setiap saya mau share sama kamu Dia punya video ada ni Sekejap ini saya nyarankan di sana, benih di Tabun Minasarto. Dia dia penyelia kawasan tuh, pak. Mana so video dia? Ah ini dah, saya masih tunggu kamu. pada 27 ribu bulan. Oh, macam macam laut terbokoh banjir situ. Nah ini orang berusaha menyelamatkan. Ini di depan ni. Kebahsan juga ini. Huh, kasihan. Ini tabun, ini tabun minansar ni kawasan peranginan ni. Ah, salah satu kawasan peranginan di uh, Batu 14 di Lukumanis. Masuk jauh dalam ni. Tapi syoklah dia punya keadaan memang syok. Cuma. Uh, Mm. Iya, Kan kita pun tidak menjangkau, lah. Begini keadaan, kan? Oh my god, sih, cemas dorongkan tim tuh. Mirna, apa nih? Oh, itu sih, So, uh, eh, mengesian banyak tempat yang bermasalah. Pada 27, 28 hari bulan minggu lepas, uh, ada kawasan yang dinaiki air. Okay, ini video daripada rakan Facebook saya, uh, Zaini Jair, Cikgu Zaini Jair. punya guru sekolah dulu. Ini keadaan di Kampung Brunei, di Timanis. Nah, lupa, jangan naik jangan <tuk penuh -nunggu> nih? oh naik jeep Ya Allah truknya Ini jalan kampung pernah ya Bani Nanti Habis sudah live dia ya. Sekejap saya udah punya live Oke okay. okay. Alright um, So itu beberapa Footage yang saya Sempat kongsi um, dan uh, Alhamdulillah kalau kita balik dengan topik di SK Daingin tu Alhamdulillah banyak pihak yang membantu dan beberapa individu, NGO uh, beberapa agensi membantu memulih uh, keadaan di SK Daingin tu uh, Orang kasih bersih macam orang kasih bersih bergotong uh, royong lah bergotong royong uh, and then ada yang menyumbang uh, dari segi alat peralatan sekolah dan pihak PPD Papar pun uh, melawat keadaan di sekolah tu uh, harapnya keadaan bertambah pulih lah dan juga maksud saya bertambah pulih dia punya keadaan bangunan tu uh, kukuh bertambah dibaih pulih dan iyalah uh, kita sama-sama tunggu dan lihat macam mana uh, sebab baru-baru ni uh, PPD Papar telah melawat. Uh, di sekolah berkenaan dan ada juga beberapa NGO yang turun untuk membantu sekolah tersebut sebelum bermulanya sekolah yang akan dibuka semula pada 22 Julai ini 15 Julai sekolah menengah beberapa sekolah menengah akan dibuka dan 22 Julai dijangka semua sekolah sekolah menengah, sekolah rendah semua sekolah akan beroperasi jadi sama-sama kita tunggulah dan uh, terbaru saya baru dapat tadi uh, satu lagi berita yang kurang enak saya mau share dengan kamu sini Oke, okay, saya jumpa satu lagi berita kurang enak ini daripada uh, daripada Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC uh, Agensi Pengurusan Bencana Negara Natma uh, di mana um, pihak Jabatan Meteorologi Malaysia telah mengeluarkan amaran uh, kuning iaitu waspada uh, kepada uh, di kawasan di negeri Sabah apabila kawasan pedalaman Spitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan, pantai barat Sandakan, Telupid dan Beluran serta Kudat daripada 3 hingga 4 Julai uh, dijangka akan berlaku hujan lebat. Uh, ini Uh, direkodkan di sini oleh Jabatan Meteorologi dan pihak NADMA menasihatkan uh, agar jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat negeri atau daerah diaktifkan semula uh, manalah tahu jika ada yang tidak yang tidak diingini akan berlaku jadi um, yalah, kita sama-sama berhati-hati terutama di kawasan yang rendah uh, saya harap semua yang berada yang terlibat dengan banjir baru-baru ini untuk terus berwaspada sebab kemungkinan pada hari ini ataupun esok akan berlaku uh, satu uh, fenomena alam di mana uh, hujan lebat akan berlaku seperti minggu lepas so kita sama-sama berhati-hati dan juga berdoa kita berdoa agar dijauhi segala bala bencana kena sentiasalah uh, ikut uh, arahan daripada pihak berpuasa jika disuruh pindah, pindah. Janganlah kita apa pengarasi nyorang. Bila disuruh pindah, nama pindah. Ah, itu masalah besar tu. Bila sudah air naik, ah, baru lah kelangkaput mau pindah. Jangan begitu kita kena ikut ikut uh, arahan tiap ya, berpuasa. Okey, itu saja uh, Mr Ahmad ingin sampaikan dalam video ini dan uh, harapnya semua dalam keadaan baik dan sihat. Dan saya harap semua subscribe, like tekan butang share dan kita jumpa di update video yang akan datang peace out